Sebaliknya waspadai jika dolar Australia USD bergerak bearish dan bertahan di bawah area 0.69752 karena ada potensi dolar Australia USD berbalik bergerak bearish ke sekitar area 0.69450. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212